Halo sahabat Alma Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mengerjakan lab 2 untuk mengcreate S3 bucket. Ikuti langkah-langkah untuk membuat Amazon Simple Storage Service, Amazon S3 bucket. Yuk kita mulai mengerjakannya. Kita perlu start lab. Kemudian kita tunggu sampai lab-nya siap. sudah berwarna hijau berarti sudah siap kita klik akan membuka di tab baru AWS Management Console kita jika sudah terbuka kita klik service kemudian kita pilih storage lalu kita cari estri Berikutnya kita klik Create Bucket. Untuk penamaan bucket ini harus unik mengikuti beberapa ketentuan. Nama ini harus unik di semua bucket name yang ada di Amazon S3. Nama hanya boleh berisi karakter huruf kecil. Nama harus dimulai dengan huruf atau angka. Panjang nama harus ada antara 3 sampai 63 karakter. Dan setelah kita membuat bucket, kita tidak bisa mengubah namanya. Jadi pilih dengan bijak nama bucketnya yang mencerminkan objek yang ada dalam bucket itu. Karena nama bucket ini nanti akan terlihat di URL yang mengarah ke objek yang akan kita masukkan ke dalam bucket. Misalnya my bucket satu. Untuk region, kita pilih yang terdekat untuk meminimalisir latensi dan biaya. Objek yang disimpan di suatu region tidak dapat meninggalkan region itu, kecuali kita secara eksplisit mentransfernya ke region lain. Untuk block all public access, ini kita uncheck karena kita ingin menguji apakah situs webnya berfungsi. Kemudian Kemudian nanti akan ada warning message seperti ini. Kita perlu checklist, I acknowledge that the current setting might result in this bucket and the object within becoming public. Kemudian scroll ke bawah, lalu kita klik create bucket. Ini kita ganti buketku 1. Mudah-mudahan bisa ya kita create bucket. ah Ternyata berhasil dengan nama Buketku 1. Kita ma ma kita masuk ke Buketku 1, lalu klik tab Permission. Di sini kita klik edit bucket policy-nya. Lalu kita paste policy yang ada pada instruksi nomor 14. Setelah itu kita ganti example bucket ini dengan nama bucket kita yang tadi. Bucketku 1. Oke, okay, setelah kita sukses mengedit bucket policy, kita lanjutkan ke task 3 untuk mengupload HTML dokumen. Untuk task 3, kita klik kanan index.html, lalu save link as. Kemudian kita masuk ke konsol lagi, pilih objeknya. Kita akan upload file index.html yang tadi ke bucket kita. Klik upload kemudian kita drag and drop filenya di sini sudah terlihat ada index.html kalau perlu alternatif lain teman-teman bisa klik add file kemudian pilih open Lalu berikutnya kita expand properties. Pastikan storage class-nya standar. Kemudian kita klik upload. Setelah tampil pesan sukses, kita lihat di sini sudah ada file index.html yang kita upload. Kita akan tes website kita ya. Ini masuk ke task 4. Untuk mengerjakan task 4, kita klik ke bucket, kemudian pilih bucketnya, tab properties, di bagian bawah ada static web hosting, kita klik edit, lalu select enable, setelah itu kita indeks dokumennya adalah index.html. Kemudian kita save change. Setelah ada pesan sukses, kita scroll down lagi. Di bagian Static Web Hosting ini sudah muncul bucket website endpoint. Kita bisa copy ke halaman baru. Ketika alamat tersebut di -copy ke tab baru, akan muncul tulisan Hello World, Take Me to Your Leader. Berarti sudah berhasil untuk menampilkan halaman website kita. Selamat, lab ini sudah berhasil diselesaikan. Jangan lupa ketika teman-teman sudah selesai mengerjakannya teman-teman klik end lab. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.